Rp79.000, melayu-melayu juga gitu, info, terus udah Anu, yang benda Youtube ini pasti Tapi, oh ya, lantan Iya, kan hmm. <laughs> 11 Pak Oh.. Pak, nah, itu dulu, Sambil nanti Nanti kali Ada Pak Menteri, toh. Oh, Menteri ATR ya kemarin ke Pegal Kalonan Pemalang saya nggak bisa menangis. sama di Pegal, Pak tapi diwidu terus hari saya mampir tempat uh, di cerita-cerita oh, yeah. gitu, oh, yeah. terus mas ini kalau peduli di sini kita apa masya allah, Duh, Layab, aduh, saya saya tadi sehat ya, ya, <gülä <eta> <güläpar> oh. setiap hari itu pagi sampai malam ambil oh, Acara Tapi Esok nih, nih nih Melayu-melayu ini yang lagi di Terus, udah anu stif, Tetapi, Yang bunda Youtube ini pasti apa? Tapi, oh ya? tapi pas lagi di ini lantainya lagi Iya, kan. So, hmm itu wilayah wilayah wilayah ini ini gini dong, ya, nah. nah, penyerahan sertifikat sebagai menteri Tapi pulau semarang kamu tidak kali. Jadi kamu cacak mau Ya. Ya. putih, ya jam ada jam. itu jadi Yasin sempat, Terima kasih. lari Ya, Allah, ya, ya, Ini ya, ya, lari ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, atas ya, ya,